bane santai pagi kalian saat ini, Bang Imin akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan pastinya info-info terbaru dari Lesti dan Bilar. Apalagi di hari Minggu, happy weekend semuanya persahabat yang mudah-mudahan kita selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan. Ke kabar pertama kita awali dengan info penting banget ya untuk semuanya. Diingatkan kembali mengenai acara HUT SCTV 32 Extraordinary di Malam puncak yang akan disiarkan secara langsung hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Bunda Lesti sudah dipastikan akan tampil menjadi bintang tamu ternyata Bunda Lesti kejora akan tampil bareng Afgan, Raisa, dan Teh Ocha persahabat ini sih bukan kaleng-kaleng untuk -kaleng persahabat ya Masya Allah. artis papan atas akan berkumpul akan hadir di acara malam puncak hut SCTV yang ke-32 jadi jangan sampai terlewatkan ini bakal seru banget ini kejutan untuk warga Konoha Leslar, Les Tibilar akan tampil bareng di panggung SCTV untuk memeriahkan hari ulang tahun SCTV yang ke-32 jadi jangan sampai lupa dicatat jam dan tanggalnya persahabat ya tanggal 24 hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Berikutnya disimak juga persahabat di postingan Kak Riana dia Memposting sebuah foto bareng Abang L Ini momen di acara Kak Zazkia Sungkar Aduh, baby L selalu saja memang menjadi pusat perhatian banyak orang Saking lucu dan menggemaskan apalagi palaknya botak Aduh, makin ucul banget tuh persahabat ya Abang L, mudah-mudahan Abang L menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan kedua orang tua, amin Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Riana Ketemu banyak bayi hari ini Doain momi dea bisa cepat punya bayi lagi dong hei hei. Amin Ada Lesti Kejora bayinya pengen ku bawa pulang Boleh nggak Masya Allah, Allah. <tuh> Luar biasa BBL pengen dibawa pulang tuh oleh Kak Riana Saking lucu dan mengemaskan ya Ingat di komentar ada tanggapan dari Bunda Lesti tuh, Bunda Lesti menanggapi mami Katanya itu Masya Allah banget ya kita bangga banget bahwa orang-orang baik, banyak yang selalu men-support dengan tulus kepada Lesti dan Bilar. Selanjutnya, disimak juga info mengenai polling online penampilan polling dinanti di HUT SCTV ketiga. Dua. Pasangan idola kesayangan Rizky Bilar dan Lesti ini disalip oleh pasangan Hayeko dan Rangga Azok. Bunda L dan Popo Bilar mendapatkan voting 9.969 votes sedangkan Haiko dan Rangga Azab di posisi pertama dengan perolehan voting 10.178 votes yuk jangan sampai lengah kita buktikan kekompakan dan kesulitan warga Konoha untuk selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar selanjutnya disimak juga persahabat di unggahan Rosa, Anaskales24lar mengunggah video momen semalam persahabatnya Papa Pilar malam minggunya main sepak bola bareng Bang Andi Sky wow ini sih kejutan juga untuk warga Konoha penampilan Papa Pilar ini keren banget persahabatnya apalagi nomor baju yang dikenakan adalah angka 24 itulah angka spesial disematkan di bajunya Papa Pilar Masya Allah mudah-mudahan ya Lesler Terus berkembang, terus solid Dan mudah-mudahan Leslar menjadi selalu nomor satu Amin Kita lihat juga persahabat ya di kabar berikutnya Info penting banget Hari ini jangan sampai lupa ikuti acara Reuni Akbar Leslar Lovers Indonesia Yang akan diadakan di Ancol persahabat, ya, Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat sampai selesai Bunda Lesti dan Papa Bilar mensuport banget, tuh, acara reuni Akbar hari ini. Jadi, untuk kalian semua, luangkan waktu kalian untuk silaturahmi. Mudah-mudahan kita semua kompak, kita semua solid, ya, untuk selalu menjaga pertemanan, menjaga persaudaraan. Mudah-mudahan kita semua tetap selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kita lihat langsung enforcement dari official Les enforcement Indonesia. Halo Lesa Lovers, jangan lupa ya Hari ini Reuni Akbar Les Lovers Indonesia Hari Minggu 21 Agustus 2022 pukul 10.00 sampai selesai di Ancol Salam Les Lovers Indonesia Doakan yang terbaik juga, yang tentunya belum bisa ikut secara langsung ke tempat acara Mudah-mudahan doa tentunya banyak diberikan Semoga acaranya lancar, acaranya sukses mudah-mudahan acaranya meriah, Rasul ya. Inilah tentunya kejutan banget untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan kompak terus. Amin. Selanjutnya persahabat disembang juga di unggahan berikutnya Ini ada foto Bunda L dan Dr. Puspa bersama Torik Halilintar Ini momen di acara semalam di hari ulang tahunnya Rafatar Anaknya A. A. Raffi dan Mama Gigi persahabat Momen ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar underscore ofisial Tentu di postingan ini banyak sekali komentar-komentar negatif di persahabat ya Salah satunya dari Sinta2004 underscore Disitu mengatakan kok oh, deket banget sama si Torik tuh Ini komentarnya Hingga jawaban dari lovers persahabat ya situ Dari akun karamel.colle Mengatakan terus masalah buat lu Katanya tuh Kita lihat juga persahabat ya Komentar jawaban pun diberikan juga Dari akun instagram Zahmikui mengatakan Soalnya foto bertiga biar masuk frame semua tapi masih berjarok kok itu katanya tuh. Dan kita lihat juga komentar selanjutnya dari Yanylisnawati Lisnawati da 142. Kayaknya komen begitu sampai mereka punya anak cucu akan ada terus ya. Pokoknya kalau nggak lakinya atau bininya yang selalu salah aja di mata netizen. Kita lihat persahabat ya, fasingan foto Bunda El terlalu dekat dengan Torik dipermasalahkan. Ini emang ada aja kelakuan netizen yang selalu berkomentar negatif. Enggak Papa Billar, enggak Bunda Lesti selalu salah di mata netizen. Tetap sebagai fans sejati, mudah-mudahan ya, kita selalu kompak untuk selalu mensupport, mendukung yang terbaik. Dan semoga selalu dijauhkan untuk kita semua, terkhusus Lesti Billar dari orang-orang yang tidak baik. Kita lihat juga persahabat ya berikutnya Jawaban dari Sweet Couple 24 mengatakan Karena kalau dekat ma aku fotonya itu belum mungkin katanya tuh Dan kita lihat juga persahabat ya Dari akun Instagram Srim Dewi mengatakan Gak aku gak dekat kok sama Torik beneran Please jangan hujat aku katanya tuh Itulah pembelaan dari fans ya dan kita lihat juga persahabat tanggapan lain dari Jajah 224426. Disitu mengatakan, karena Lesti dan Kak Bilar udah kayak nganggap Bang Tor kayak adik. Dan begitu pun Bang Tor udah anggap Kak Bilar dan Lesti seperti kakaknya sendiri. Soalnya Kak Bilar dan Lesti berteman sama abang dan kakaknya Bang Tor. Tuh persahabat ya. Jadi mereka tidak ada apa-apa. Mereka tentunya sudah menganggap saudara. Mudah-mudahan ya.